kembali lagi dengan saya Joko Kalau anda penasaran dengan profil saya Boleh kunjungi Facebook atau Instagram saya Oke Makan banyak tetapi tetap kurus Itu sangat berbahaya Mari kita lihat sama-sama Nah ami dulu yang namanya pencernaan Makanan Ya kita makan Dimana makanan itu akan masuk ke dalam lambung Di dalam lambung ini sendiri itu terjadi metabolisme dari mole uh, pemecahan molekul A menjadi molekul B gitu. Nah, ini dilakukan oleh lambung uh, dibantu oleh enzim. Enzim pepsin, enzim renin gitu. Nah, pencernaan ini sangat berfungsi dimana nantinya untuk menjawab yang namanya kita makan banyak tetapi tetap kurus. Dan kunci utama yang tadi yang dilakukan itu adalah Uh, ada pada sistem pencernaan kita uh, makanan ini selanjutnya dan setelah dalam lambung dia akan masuk ke dalam usus halus di metabolisme lagi begitu dihancurkan lagi misalkan nasi tadi dipecah-pecah lagi gitu setelah di lambung dipecah-pecah di sini dipecah lagi oleh enzim laktase lipase maltase dan lain sebagainya nah uh, selanjutnya sisa akan dibuang dan biasa kita sebut dengan proses gitu ya oke protein dalam penggunaannya ini sendiri kalau kita lihat kan dalam makanan itu ada protein lemak karbohidrat nah itu jadi sangat penting untuk nah, dipahami dalam hal ini protein dimana protein ini sendiri atau semua jenis makanan itu masuk ke dalam tadinya diserap masuk ke dalam usus halus dan usus halus ini terdapat yang namanya pilih nah karbohidrat, kelompok karbohidrat, protein, mineral dan vitamin intinya yang larut dalam air makan-makan kita yang larut dalam air itu akan masuk ke dalam yang namanya kapiler darah sedangkan sisanya atau yang larut dalam lemak seperti lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu masuk ke dalam di dimana kedua-duanya ini akan diangkut ke dalam hati dan di metabolisme awal di sana nah protein penggunaannya itu e, di situ dimana protein ini akan diubah menjadi pecah-pecah -pecah begitu menjadi asam amino jadi yang namanya protein akan berantai nah dalam hal ini dipecahkan ranta-rantainya itu dipotong-potong lagi begitu dipotong sehingga nantinya itu dibentuk lagi oleh DNA diatur oleh DNA dalam tubuh kita ini kan dapat DNA ya dalam selnya dan dimana akan membentuk enzim jadi DNA ini menyusun asam amino tadi yang sudah pecah-pecah menjadi enzim lagi begitu menjadi protein lalu diubah menjadi enzim supaya bisa metode metabolisme selanjutnya karbohidrat di mana ada karbohidrat yang kita makan di proses glikolisis untuk membentuk ATP begitu. jadi glikolisis ini adalah proses pemecahan-pemecahan bentuk -pemecahan karbohidrat ini untuk menjadi energi Nah energi pada ATP yang ada di dalam karbohidrat ini sendiri itu biasa memiliki karbon 3 itu yang semua ATP atau adenosin triphosphate Selanjutnya ATP ini digunakan sebagai energi dan beraktivitas. Jadi kita bisa bergerak, aktivitas. Nah, lalu lemak. Lemak ini kan susah larut dalam air dimana mana akan dimetabolisme menjadi fos fosfolipid. Jadi ada fosfo dan lipid sehingga membentuk membangsar supaya itu paspor ya, ospor sedang liquid itu lemak untuk sel, untuk melindungi sel. Nah, mungkin kita makan setiap hari banyak tetapi tetap kurus. Nah, mungkin saja Anda dalam keadaan kondisi intoleransi makanan yang pertama dipengaruhi oleh genetika atau keluarga. Selanjutnya ada kehilangan kehilangan organ tertentu organ tubuh kita. Karena bedah ya disengajakan. Lalu riwayat penyakit atau cacat bawaan atau kecelakaan gitulah. Atau kita salah makan. Dalam hal ini kurang tepat dalam makanan kita dengan kondisi fisik. Dan adanya aktivitas fisik dan pemikiran kita yang terlalu berat. Oke, mungkin saja kita dalam kondisi ini diabetes melitus. Atau komplikasinya. Mari kita lihat satu persatu. Intoleransi makanan dan genetika di mana ada sistem genetika nutrigenetik dan nutrigenomik. Nutri, nutri uh, ini berasal dari dua kata ya, nutrisi dan genetik gitu. Gitu juga genomik. Jadi intinya itu ada interaksi makanan dari gen dan nutrisi tadi atau gizi gitu. Nutrisi itu gizi. Lalu ada sel di mana sel ini kan kita tahu ada punya Uh, sistem ya sistem informasi genetika uh, sistem informasi genetika ini fungsinya ya metabolisme ini dia akan membentuk enzim tadi di metabolisme protein untuk metabolisme begitu uh, metabolisme fungsinya itu dari molekul A menjadi molekul B atau sebaliknya nah metabolisme ini sendiri kan kita tahu kalau kita makan yang tadinya ini salah satu contoh ya, enzim-enzim dalam metabolisme ada Di dalam sistem pencernaan yang setelah, setelah kita bahas tadi Nah, intoleransi makanan dan bedah organ Ini kita lihat yang poin kedua Dimana ketika kita salah satu organ kita itu hilang Misalkan ini salah satunya adalah pankreas ya Tentunya tidak ada insulin Karena pankreas ini ya fungsinya untuk memproduksi insulin begitu. Nah ketika tidak ada insulin maka terjadilah diabetes. Diabetes ini dalam kondisi diabetes energi kita diambil dari protein dan lemak. Sedangkan protein dan lemak ini sendiri itu adalah penyusun daripada berat badan kita, daripada otot-otot kita gitu. Nah hal ini menyebabkan pengganti seharusnya energi karbohidrat ini diambil tetapi tidak bisa maka otot-otot kita atau e, komposisi tubuh kita itu diambil untuk dijadikan energi dalam hal ini ada protein dan lemaknya tadi. Dan tentunya berat badan kita menurun. Oke. Okay. Intervensi makanan dan cacat kecelakaan. Ini kecelakaan enggak uh, ketidaksengajaan gitu ya, tapi memang cacat gitu. Salah satu contohnya ketika ada benturan pada saraf otak. Ini mengalami stres insomnia, gangguan tidur dan gangguan cerna dan tentunya energi yang seharusnya untuk energi utama ini bergerak dialihkan ke bagian energi yang sakit apalagi stres tadi. Nah, tentunya kalau kita udah stres, energi banyak dipakai, maka berat badan kita ya turun, karena energi terlalu banyak dikeluarkan. Gitu. Nah, intoleransi makanan dan menu makan, ini yang sangat banyak kita uh, dapatkan. Dimana kalau kita ternyata suka makan daging nih, tetapi tubuh kita itu menerima yang namanya sayur-sayuran, tidak menerima daging, gitu ya intoleransi terhadap daging, tapi kita makan daging terus, gitu maka, karena daging ini tidak bisa diterima oleh tubuh, tentunya metabolisme juga tidak bisa. Oke, okay, selanjutnya, aktivitas fisik mental. Nah, ini yang berat-berat tadi. Berat, Ada ketidakseimbangan, terlalu berat kita memikirkan sesuatu dan terlalu berat kita beraktivitas fisik. Sehingga makan kita terasa banyak, tetapi hal ini ternyata sedikit begitu. Atau lebih dikenal sebagai energi yang keluar lebih tinggi daripada energi masuk. Nah, makan apa? Biar makan aman gitu ya Melainkan badan yang pertama Ketika penyebab kita genetika Konsultasi kadang ahli gisi Dan ahli gisinya ini harus ahli gisi yang molekuler Untuk menganalisis DNA dan konseling nutrigenetik Kesimpulan nanti akan mendapatkan kesimpulan yang optimal Karena mereka memahami hal seperti sana Kita tidak tahu ya Yang kita sebagai orang-orang yang nggak tahu memahami materi tentang genetika Ya memang kita nggak bisa dan kita nggak bisa ngasal-ngasal karena ini kesehatan. Nah, untungnya nutri genetik atau uh, ahli gisi molekuler ini saat ini sudah mulai berkembang. Jadi, walaupun ini teori-teori yang baru-baru, diresmikan ya, ini sudah mulai berkembang dan sebagai salah satu sarana Nabi Nah, ketika penyebabnya bedah organ, tidak mengkonsumsi makanan yang membuat kerja uh, organ kita itu berat, dan... Konsumsi makanan yang menyehatkan organ tersebut, misalkan organ pankreas ini yang uh, dibedah, gitu, tadi kan dihilangin ya, kurang lihat konsumsi gula. Uh, perbanyakin konsumsi tinggi serat begitu. Nah, ketika penyebabnya cacat kecelakaan, nah tidak konsumsi makanan yang kerja organ itu uh, berat juga, dan konsumsi banyak uh, makanan yang menyehatkan bagi bagian yang terluka. Contohnya juga misalkan amputasi kaki, kurangi konsumsi gula karena ketika uh, kaki kita terluka itu gula-gula itu akan menjadi medium pertumbuhan bakteri uh, bahkan itu menjadi makanan bakteri itu sehingga terjadilah infeksi-infeksi pada luka. Lalu konsumsi tinggi serat dan protein. Jika penyebabnya adalah tidak menyukai menu makan maka berusaha untuk menyukai dan hilangkan persepsi tidak enak. Percuma jika enak tetapi tidak sehat itu kan makanlah selagi tidak membuatmu alergi, jika penyebabnya adalah aktivitas fisik mental um, mental uh, yang berlebihan aktivitas yang berlebihan maka kurangi aktivitas dan cukuplah beristirahat konsultasikan diri pada ahli gizi kreasi atau ahli-ahli rekreasi atau teman-teman kalian dan syukuri apa yang kita miliki hari ini tentunya hal ini menjadi pertimbangan kita sebagai merencanakan dia salam dari anak kegisian nama saya Joko, terima kasih